Ya selamat siang guys Ya kita ini lagi di kereta Progo guys Berada di stasiun Lempuyangan Kita sekarang berada di gerbong 6 Ya suasananya masih sepi guys Kebetulan ini hari Senin Jadi Suasananya masih sepi ya guys Tempat duduknya masih kosong Ya Cuman ada terlihat satu orang penumpang saja di sana. Ini masih kosong ya guys. Kebetulan ini sekarang masih belum akan diberangkatkan karena jadwalnya itu pukul 15:18 eh, akan mulai diberangkatkan. Halo Ade. <tuh.. <tuh..> ya ini untuk debat duduk kita di sini guys nomornya 10A di sini ya kemungkinan kalau penumpangnya penuh saya akan menghadap ke belakang guys dan itu saya nggak suka ya kalau di perjalanan itu menghadapnya ke belakang saya lebih baiknya nanti duduk di sini yaitu menghadap ke depan saya tidak suka jalan mundur guys karena saya mau maju <laughs> lucu gak guys oke okay, guys ah uh... Bantu like, komen, dan subscribe-nya ya guys Terima kasih Sama-sama di Diktirian Musik Anduk dijemur ya guys. Jadi ceritanya itu uh, tadi saya itu pas mau berangkat ke stasiun itu ngani dulu ya guys. Nah, karena handuknya aku bawa, jadi kebetulan agak basah lembab gitu ya. Makanya aku jemur di sini. Ya semoga aja sampai di Jakarta nanti itu handuknya sudah kering guys. Ih, jangan lain guys. Kita paling lucu guys. Karena jemur anduknya di Selah-selah bagasi Untuk bagasi ya guys Oke okay, kita karena ini Jadwalnya itu masih lama ya Masih sekitar Satu jam lagi uh, Jadi kita akan keluar dulu Untuk uh, Ya hanya sekedar mungkin merokok Oke okay guys Kita akan keluar dulu ya Untuk melihat suasana Di luar uh, gerbong kereta api Oke, okay, kita buka pintunya. Oh ya, yeah. uh, untuk toiletnya biasanya tuh berada di gimana ya? Biasanya toilet itu berada di. Kok oh, ada toiletnya ini? Soal nanti kalau mau pipis tuh gimana ya? Kok oh, aja ada ya toiletnya? Oh kotak P dan K kotak P dan K ya guys kita tutup lagi guys ini kereta api Progo ya guys ini kereta api Progo yaitu di gerbang 6 entah boleh entah tidak ini saya mau videokan. tapi yang pasti hanya untuk dokumentasi saja ya guys kita akan cari tahu Toiletnya kira-kira sebelah mana ya Oh oh Ternyata toiletnya posisinya ada di sini ya Dari pintu masuk itu Dari pintu masuk ke gerbang itu Posisinya ada di sebelah kiri ya Di sini Cukup bersih toiletnya Ya, ini larangannya itu hanya tidak boleh merokok, terus tidak boleh coret-coret ya. Terus dilarang merokok, dilarang merusak fasilitas, dilarang mengotori dinding kereta, dilarang tidur di lantai kabin, dilarang buka pintu bordes ber ya dan kereta berjalan. Mohon pintu ditutup kembali oke okay. kita akan ke gerbong 6 guys apa itu? oh tidak tahu apa itu inilah penampakan uh, kereta api Progo yang akan membawa uh, kami atau saya ke stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ya Uh, kereta ini akan diberangkatkan sekitar Pukul 15.18 Tapi sudah standby ya Keretanya menunggu kita uh, Karena waktu ya Seperti yang tadi saya bilang Kira-kira satu jam lagi Maka itu uh, kita uh, tunggu dulu ya Di luar kereta atau di luar gerbong Untuk sekedar uh, merokok ya di sini kebetulan ada area untuk merokoknya juga, dan di sini tempat duduknya juga ada. Cuman dibatasi ya, tempat duduknya seperti empat seperti ini, hanya, du, hanya dua eh, eh, paling pinggir. Ketemu pinggir boleh duduknya. Uh, kereta api yang ini, ini adalah kereta api KRL, guys. kereta api KRL. Uh, dia atau kereta ini tujuannya itu ke berakhir di Stasiun Solo Balapan ya, kalau tidak salah uh, dari uh, Yogyakarta. Nah, itu melihat bapak masinisnya. penumpangnya sendiri ini karena kebetulan masih siang ya belum sore jadi terlihat tidak begitu ramai dengan penumpang cukup murah e, tarifnya tadi juga saya sebelum ke stasiun Lempuyangan itu saya juga naik KRL ini ya dari Stasiun Prambanan dan informasinya setiap uh, kerbong eh, setiap uh, stasiun maksud saya itu dia berhenti kereta ini ya kereta ini berhenti. Nah dari sini dari stasiun Lempuyangan itu ke stasiun uh, ke stasiun dari Lempuyangan ke stasiun Prambanan itu hanya jarak dua stasiun saja yaitu dari sini bertemunya stasiun e, Meguo terus nanti berikutnya yaitu stasiun Brambanan ini keretanya sudah jalan ya e, menuju ke e, menuju ke stasiun Brambanan Nah kalau untuk kereta yang itu Ini adalah kereta jarak jauh Kereta api uh, Progo Dengan tujuan uh, Pasar Senen Ya Jadi Itu keretanya ya teman-teman Tadi saya sudah di dalam uh, Sempat Memasukkan bagasi ya Untuk di dalam Itu keretanya cukup bagus uh, uh, Apa dan tarifnya juga ini relatif uh, murah meriah ya teman-teman kalau sekedar informasi kemarin uh, waktu saya menuju ke Yogyakarta tepatnya di stasiun Lempoyangan ini saya dari stasiun Pasar Senen menuju ke sini itu dengan tarif bolak-balik atau PP ya uh, dari stasiun Pasar Senen menuju ke sini itu saya menaiki kereta api Uh, Bengawan 292 dengan tarifnya sekitar 75.000 dan sekarang uh, untuk kembali ke pasar Senin Stasiun Pasar Senin saya menaiki kereta Progo dengan harga tiketnya itu sekitar 100, uh, 80 mungkin ya karena saya beli tiket bolak-balik itu cuma 261 ribu sekian saja ya jadi cukup relatif murah meriah uh, dengan kantong kita ya teman-teman dan perjalanan dari Stasiun Lempuyangan menuju ke Stasiun Pasar Senen itu sekitar 8 jam 58 menit Ya, sekitar 8 jam 58 menit Eh, uh, cukup jauh ya Eh, cukup jauh ya, lumayan perjalanannya Beberapa jam, yaitu 8 jam 58 menit kira-kira dan untuk persyaratan naik kereta api jarak jauh itu biasa seperti biasa karena ini suasananya masih uh, covid-19 tepatnya sekarang lagi musim omikron jadi para penumpang atau para calon penumpang diwajibkan untuk antigen terlebih dahulu minimal 1 puluh 24 jam ya maksimal minimal atau maksimal ya satu kali 24 jam. Karena apa? Tadi saya sudah coba uh, menggunakan antigen yang sekitar tanggal 4 uh, kalau sekarang kan tanggal 7 ya. Itu tidak bisa karena sudah melebihi satu kali 24 jam. Jadi para calon penumpang diwajibkan untuk antigen kembali atau antigen Uh, di sini ya, di Stasiun Lampuyangan untuk lokasi dan tempat antigen di Stasiun Lempuyangan yaitu berada di ujung dari pintu keluar. Ya, dari pintu keluar stasiun itu posisinya ada di ujung di situ. Ya, teman-teman, uh, uh, nanti saya sedikit videokan uh, untuk uh, suasana uh, tempat. Uh, rapid test ya, rapid test antigen uh, Suasananya ya, tapi nggak jauh kok dari stasiun Jika nggak tahu juga bisa nanya ke petugas yang ada di sekitar lokasi Itu juga tahu semua ya, untuk tempat antigen Nah untuk tarifnya sendiri, tarif antigen yaitu hanya sebesar 35.000 dengan registrasi terlebih dahulu Memasukkan kode booking Kode booking kereta yang Kita sudah booking ya teman-teman Jadi kode bookingnya kita masukkan Ke uh, aplikasi itu Bukan ke aplikasi jadi kayak semacam ini ya Registrasi lah Untuk registrasi nanti setelah kita Memasukkan uh, Kode booking otomatis Dia tertera sudah tertera nama kita Dan nama kereta Dan uh, email kita juga Nomor KTP kita ya sudah Langsung terhubung Dengan ini Dengan uh, Untuk registrasi ya Setelah itu uh, Registrasinya sudah berhasil uh, Kita uh, Melakukan pembayaran terlebih dahulu Yaitu sebesar Rp35.000 setelah melakukan pembayaran, nanti kita langsung akan diarahkan ke ruang rapid test antigen Tidak jauh dari uh, tempat loket pembayaran rapid test Setelah diambil sampel uh, untuk uh, rapid tesnya, Maka kita akan menunggu sekitar 20 menit ya li, uh, Ya sekitar 20 menit lah kira-kira ya kalau setengah jam saya pikir nggak ada Karena tadi saya cepat mungkin sekitar 20 menitan Nah dari hasil itu Dari hasil antikin itu Lalu kita akan kembali lagi uh, Ke stasiun Gak jauh ya cuman cukup dengan jalan kaki saja uh, Jaraknya dekat Kita jalan kaki saja Habis itu kita Boarding ya Jika sudah melakukan cetak Uh, tiket lalu kita boarding masuk ya ke stasiun dan seperti biasa setelah kita masuk itu akan ditanyakan uh, tiket yang pertama yang kedua adalah uh, hasil tes antigen terus yang ketiga adalah uh, KTP dan bagi para calon penumpang diwajibkan memakai uh, kalau saya sendiri tadi me harus memakai masker double ya. Jadi maskernya tidak cukup satu. Saya kan masker seperti ini ya teman-teman. Masker saya seperti ini dan ini saya harus double ya teman-teman. Ini seperti ini maskernya itu double ya. Tuh double. Jadi. Uh, Wajib ya, wajib harus memakai masker. Mungkin cukup sekian ya, cakap-cakap eh, saya ataupun eh, tentang seputar perjalanan atau melakukan perjalanan ya akan kembali ke stasiun senen Mungkin segitu dulu ya, teman-teman. Eh, dan saya mohon maaf mungkin dalam beberapa hari ini kira-kira 13 hari terakhir ini saya kurang aktif di youtube ya karena memang saya sedang eh, apa namanya melakukan eh, perjalanan yang yang menyita waktu ya cukup menyita waktu jadi saya tidak sementara tidak fokus dulu tapi nanti saya setelah sampai di Jakarta Insya Allah semua komentar yang masuk itu akan saya respon semua Baik pertanyaan ataupun eh, komentar yang lainnya Terima kasih mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya teman-teman apabila -teman. Bila Wa Al-Hidayah Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi Dan selamat beraktivitas Kepada Pemirsa semua Bye bye Karena masih kosong guys Kita selonjor dulu yes. guys <laughs> Selonjor dulu kita guys Capek guys Guys 15 lebih 10 menit. Kembali kami informasikan, saat ini anda sedang berada di rangkaian kereta api Progo dengan jadwal keberangkatan dari Stasiun Lempuyangan pada pukul 15 lebih 10 menit. Mohon pastikan dan teliti kembali barang bawaan anda, jangan sampai yang tertinggal atau tertukar di area stasiun atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih